Riak yang luar biasa kuat menyebar ke seluruh area. Energi panas terik yang terkandung di dalam kuali sangat berkurang pada saat ini. Ini karena tekanan yang diciptakan oleh dua simbol leluhur yang agung. Lindong berdiri di udara sementara lubang hitam berputar di atas kepalanya. Di atasnya adalah gemuruh petir. Petir yang mengerikan bergemuruh dan bergema. Menyebabkan hati dan jiwa seseorang bergetar. Simbol leluhur M melahap. Simbol Ancestral Thunderbolt. Ekspresi Trio Huo terpelintir ketika mereka melihat dua simbol ancestral memancarkan fluktuasi kuno, luas dan perkasa di langit. Mereka tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka melolong. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki dua simbol leluhur? Petik dua. Trio Huo tidak dapat disalahkan karena kehilangan diri mereka sendiri karena ketakutan mereka. Hanya ada delapan simbol leluhur di dunia ini. Jika orang biasa mendapatkan salah satu dari mereka, dia pasti akan menjadi ahli tingkat puncak ketika dia dewasa. Sebagai contoh, Moluo mengendalikan simbol leluhur yang berkobar dan saat ini adalah penguasa dari Laut Iblis Caotik yang tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Justru karena simbol ancestral langka dan kuat, bahwa emosi dalam hati trio Huoyuan bergejolak seperti gelombang lautan ketika mereka melihat bahwa Lindung memiliki dua simbol ancestral. Lindong menunduk, pada saat ini, warna hitam pekat telah muncul di salah satu matanya. Cahaya hitam diputar di dalamnya seperti lubang hitam yang bisa menelan pandangan seseorang. Mata lainnya seterang perak, petir menyambar di dalamnya, dan tampak seolah-olah dunia petir yang terus berubah. Mata hitam dan perak diam-diam menatap ekspresi terdistorsi dari trio Huoyuan. Di bawah perhatian tatapannya yang datar. Trio Huoyuan merasakan kulit kepala mereka mati rasa sementara rasa takut di dalam hati mereka melonjak dalam gelombang seperti air banjir. Mereka sadar betul bagaimana simbol leluhur mampu mengendalikan Yimo. Saat ini, Lindong, yang menggunakan kekuatan dua simbol leluhur, jelas dapat dengan mudah membunuh mereka. Meninggalkan, mata Yuan berkedip dan berteriak dengan tegas. Meskipun kekuatan mereka bertiga jauh melebihi dari Lindong. Mereka mengerti dalam hati mereka bahwa jika Lindong benar-benar menggunakan kekuatan dari dua simbol ancestral besar, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Duo Lei mengungkapkan ekspresi ketakutan setelah mendengar tangisan Huoyuan. Tubuh mereka bergerak dengan niat untuk berpisah. Karena aku telah mengekspos simbol ancestral, bagaimana aku bisa memungkinkan kamu untuk melarikan diri? Lindong menatap trio yang ingin melarikan diri dan hanya tersenyum samar. Lindung bahkan tidak berani menggunakan kekuatan simbol Ancestral ketika ia didorong ke keadaan seperti itu oleh tiga master sekte besar Gerbang Yuan saat itu. Salah satu alasannya adalah karena dia mengerti perbedaan besar di antara mereka bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditebus oleh simbol Ancestral Leluhur. Yang kedua adalah bahwa Lindung tidak ingin mengekspos masalah dia yang memiliki simbol Leluhur yang memangsa. Jika tidak, jika berita itu menyebar. Lindung akan menjadi sasaran oleh banyak orang bahkan di Chaotic dimensi ini. Alasan bahwa Lindung sekarang mengekspos dua simbol leluhur besar itu secara alami karena dia memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Trio Huoyuan. Kalau tidak, jika berita menyebar, dia benar-benar akan menarik banyak masalah. Melahap simbol leluhur. Rantai melahap. Tangan ramping Lindung diperpanjang. Tiba-tiba mengepal ketika suara datar dipancarkan dari dalam mulutnya. Jatuh setelah suaranya terdengar, orang hanya bisa menyaksikan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari lubang hitam yang berputar di langit. Cahaya hitam berkumpul bersama, berubah menjadi banyak rantai hitam. Daya melahap cepat melonjak dari rantai; setiap energi yang dihubungi rantai itu akan ditelan dengan paksa untuk memperkuat diri. Rantai hitam melesat ke segala arah, kecepatan mereka sangat cepat sehingga agak menakutkan dalam sekejap. Mereka muncul di atas Trio Huoyuan. Setelah itu, mereka dengan kejam menusuk ke tanah. Swash! Swash! Sosok maaf dari Trio Huoyuan buru-buru menghindari rantai hitam yang dibentuk oleh Devoring Power. Daya Devoring dari rantai menyebabkan mereka merasa sangat mengerikan. Bagaimanapun, kekuatan simbol leluhur sangat menahan Yimoki. Ketiganya jelas telah meningkatkan kecepatan mereka hingga batas. Namun, Kecepatan di mana rantai melahap itu mengejar bahkan lebih cepat. Dalam waktu singkat, jejak darah mulai muncul pada mereka bertiga. Ini menyebabkan mereka terlihat relatif sengsara. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melihat trio huo Yuan yang menjadi agak sengsara di bawah serangan oleh rantai melahap yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dirinya saat ini tidak mungkin mencapai tingkat penguasaan Moluo atas simbol leluhur yang menyala di mana ia bisa membakar langit dan mendidihkan laut, tidak terlalu merepotkan bagi Lindung untuk berurusan dengan Trio Huoyuan. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan simbol Ancestral. Namun, Lindung di masa lalu tidak berani menggunakannya begitu saja. Penjara vortex yang melahap, segel tangan Lindung tiba-tiba berubah dan rantai melahap melewati Trio Huoyuan tiba-tiba membeku. Cahaya hitam tersebar, langsung berubah menjadi lubang hitam yang berputar-putar. Powerful devouring power muncul dari dalam diri mereka, membentuk medan magnet melahap yang relatif aneh. Trio Huoyuan berada di pusatnya. Tubuh mereka benar-benar berhenti karena daya devouring yang datang dari segala arah. Situasi trio saat ini cukup lucu. Ratusan pusaran lubang hitam mengelilingi mereka. Saat lubang hitam itu berputar, devouring power tersebar ke segala arah. Itu seperti penjara yang menahan mereka sampai mereka tidak bisa bergerak. Sial, adegan aneh ini menyebabkan ekspresi trio Huo Yuan berubah secara drastis. Namun, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukan kekuatan Yuan mereka, tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melihat trio yang sekarang terkendali. Dengan mengepalkan tangannya, Simbol leluhur Thunderbolt di dalamnya tiba-tiba naik ke udara. Setelah itu, ia bergegas ke awan di langit. Gemuruh, awan petir mulai bergolak liar setelah simbol Ancestral Thunderbolt menembaki mereka. Gemuruh-gemuruh yang mengerikan menyebar sambil disertai dengan fluktuasi yang menakutkan. Penghakiman petir, lampu kilat dalam mata kanan lindung tiba-tiba meningkat. Suara sedingin esnya seperti penghakiman makhluk ilahi saat bergema di seluruh area. Ledakan Thunderbolt berkumpul dengan gila di dalam awan saat suara dingin lindung menggema. Selanjutnya, tombak petir raksasa perlahan-lahan terungkap dari dalam awan seperti senjata yang bisa menghancurkan dunia. Segera setelah itu, langsung menembak Trio Yuan. Bang-bang-bang, tombak petir yang sedingin es bersiul melewati tanah saat tanah di bawah terbelah saat ini. Trio Huoyuan memiliki wajah yang ketakutan saat mereka melihat tombak petir yang membesar dengan cepat tanpa harapan. Mereka bisa merasakan aroma kematian yang kaya darinya. Bang! Tubuh lilei pertama kali disambar oleh tombak petir. Kengerian di wajahnya baru saja muncul sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, tubuhnya meledak dengan, ledakan. Cahaya hitam menyebar. Teriakan sengit dari lilei dengan cepat menghilang di tengah-tengah cahaya petir yang menyebar dan devouring power. Chen Ling segera mengikuti setelah lilei hancur dalam sekejap. Tombak petir yang sedingin es itu mirip dengan tombak penghakiman dewa petir yang membawa kematian bagi mereka. Lindong, kamu memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Cepat atau lambat, kamu akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Wu Yuan meraung. Mata orang itu masih berisi horor yang kaya. Wajah Lindong tidak memiliki emosi. Tangannya perlahan diayunkan ke bawah dan tombak kilat menembus tubuh Wu Yuan dengan kejam. Bahkan jika aku mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Yuan berlumuran darah. Kulitnya telah terbuka. Memperlihatkan garis-garis darah saat dia meraung dengan gila. Tiba-tiba, kepalanya meledak dan riak yang unik muncul. Lindong. Lindong, dia punya. Riak unik itu sangat aneh. Setelah itu muncul, ia membawa sepotong roh Yuan Wu Yuan dan berusaha menembus ruang untuk melarikan diri. Bang, namun... Riak itu baru saja akan membagi ruang dan melarikan diri ketika petir besar seribu kaki tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabraknya. Jejak Yuan Spirit dari Huo Yuan juga telah sepenuhnya hancur berantakan. Pesan Yuan Spirit yang diletakkan di sana juga hancur. Desir, Huo Yuan Yuan Spirit hancur. Tetapi riak unik itu tidak hilang. Itu terus membawa pesan yang belum selesai dari Huo Yuan saat menembus melalui ruang dan dengan cepat menghilang. Lindong mengerutkan kening saat dia melihat riak yang telah lolos. Dia sadar bahwa itu adalah metode pengiriman pesan tertentu. Namun, dia tidak tahu apakah Huo Yuan mengirim pesan ke gerbang Yuan atau Imo itu. Untungnya, Huo Yuan hanya mampu mengirimkan pesan yang tidak lengkap dan tidak jelas. Lindong menghela napas dalam saat cahaya hitam dan kilat di matanya mulai menghilang. Kelelahan dengan cepat meningkat dalam dirinya, tetapi dengan cepat ditekan dengan paksa. Jelas, menggunakan dua simbol ancestral besar sangat melelahkan untuk Lindung saat ini. Desir-desir, Lindung melambaikan tangannya dan dua simbol leluhur besar sekali lagi kembali ke istana Niwannya. Dia dengan dingin melihat ruang kosong di bawah. Hasil dia menggunakan dua simbol leluhur besar kali ini memuaskan. Generasi sebelumnya dari gerbang Yuan, tiga raja kecil akhirnya mati di tangan Lindong. Sama seperti trio Yuan. Kemungkinan keributan besar lainnya akan terjadi jika berita ini menyebar ke wilayah Suan Timur. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 992. Ditangani, banyak tokoh melayang di langit di atas Pulau Petir Langit. Ada juga banyak figur di pegunungan sekitarnya dan pohon-pohon besar. Pada saat itu, mata mereka semua terkunci pada sebuah kuali besar berwarna merah. Duduk dengan tenang di langit di depan mereka. Gelombang demi gelombang riak energi agung dan panas terus memancar keluar dari dalamnya. Setengah jam telah berlalu sejak Lindong dan Trio Yuan memasuki Burning Sky Cauldron. Namun, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan Kuali. Ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang yang hadir. Mereka benar-benar ingin mengetahui siapa yang menang dalam pertarungan ini. Sudah begitu lama, namun, pemenangnya belum diputuskan. Pria paruh baya dari Mysterious Sky Hall mengerutkan alisnya sedikit ketika dia menatap Burning Sky Cauldron sebelum dia berkata dengan lembut. Trio dari gerbang Yuan sangat kuat. Sangat mungkin bahwa mereka telah mencapai puncak tahap awal mendalam kehidupan. Jika itu pertarungan satu lawan satu, kemungkinan kita tidak akan bisa mengalahkan siapapun dari mereka. Pakar tahap awal kematian mendalam lainnya perlahan berkata, saat ini, mereka bertiga telah bergabung. Meskipun Lindung sangat kuat, itu akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan mereka Petik 2, jika kita bergabung dengan mereka, seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menghabisi Lindung. Pria parubaya itu melirik Liu Xiang Suan di samping Jelas bahwa dia tidak mengerti mengapa dia menghentikan mereka sebelumnya Meskipun Liu Xiang Suan tidak menjawab setelah mendengar kata-kata mereka Bibir merahnya sedikit melengkung dia juga menyadari bahwa trio dari gerbang Yuan adalah individu yang luar biasa Namun, Indra tajamnya mendeteksi bahaya yang mengebor jauh ke dalam tulangnya Memancar dari tubuh Lindong Sensasi berbahaya ini menyebabkan rasa dingin muncul samar-samar di hatinya Dia tidak mengetahui sumber pasti dari mana sensasi ini berasal Namun, dia sangat percaya pada intuisinya Justru alasan inilah mengapa dia memilih untuk masuk dan menghentikan Mysterious Skyhold dari menyerang Lindung pada saat-saat terakhir. Oleh karena itu, Liu Xiang Suan tidak membantah saat dia ditanyai oleh pria parubaya. Dia sadar bahwa hasilnya akan segera muncul. Bersenandung, The Burning Sky Cauldron yang melayang di langit, yang telah lama sepi, akhirnya mengeluarkan suara berdengung sementara mata Liu Xiang Suan yang cantik berkedip lembut. Cahaya merah menyapu dari sana sebelum banyak pasang mata di pulau itu segera diputar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan cemas. Sebuah cahaya tiba-tiba keluar dari dalam burning sky cauldron di bawah banyak pasangan mata yang bersemangat. Dengan cepat berubah menjadi sosok kurus di depan pandangan mereka. Semua mata tertuju pada sosok itu. Pemuda itu memiliki tubuh tinggi dan sedikit ramping. Wajah mudanya tidak memiliki aura yang terlalu tajam. namun. Kemunculan pria berpenampilan biasa inilah yang membuat semua orang terpana. Lindong, jejak syok diam-diam keluar dari banyak mata. Semua orang tahu apa yang terjadi setelah menyaksikan pemuda ini muncul tanpa cedera. Kakak Lindong, Mu Lingshan, yang sedikit tidak sabar menunggu, mengungkapkan kegembiraan di dalam matanya yang besar setelah dia melihat Lindong muncul. Dia dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, dia melirik ke Burning Sky Cauldron dengan agak terpana dan bertanya. Di mana mereka bertiga? Aku sudah berurusan dengan mereka. Lin Dong menyeringai. Senyumnya tampak lembut. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan suasana di Pulau Petir Langit memadat. Beberapa suara tegukan terus terdengar. Hasil ini jelas melebihi harapan semua orang. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan Trio Huoyuan. Sebenarnya... Mereka bertiga pasti lebih kuat dari kedua tetua dari gerbang Serene 9. Menurut pendapat mereka, terlepas dari seberapa kuat Lindong, ia paling banyak hanya akan bisa memaksa hasil imbang melawan trio Woyuan. Adapun membunuh mereka, itu akan hampir mustahil. Namun, skenario yang tampaknya mustahil ini telah terjadi di depan mereka. Kejutan yang ditimbulkannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pulau petir langit benar-benar sunyi. Orang-orang itu, yang awalnya menargetkan harta di tangan Lindong, akhirnya mulai menekan keserakahan di hati mereka ketika mereka menatap senyum yang tampaknya lembut dari pria muda itu. Meskipun para ahli yang hadir di tempat ini cukup terampil, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tenang di depan orang yang kejam ini, yang berhasil membunuh lima ahli tahap kematian mendalam awal dalam setengah hari. Pakar parubaya dari Misterius Sky Hall juga memiliki ekspresi tertegun saat dia menatap pemuda itu. Setengah saat kemudian, sedikit ketakutan muncul dari dalam matanya. Apakah kamu masih meragukan kata-kata aku sekarang? Berdiri di sampingnya, Liu Xiangsuan menghirup udara dengan lembut pada saat ini. Dadanya yang tebal naik dan turun saat dia berbicara dengan suara lemah. Mulut pria parubaya itu agak kering. Segera. Dia menoleh dan bertukar pandangan dengan ahli tahap kematian mendalam lainnya Mereka berdua bisa melihat kejutan yang tidak bisa disembunyikan dari mata pihak lain Mereka adalah tiga ahli awal tahap kematian mendalam Jika ketiga itu untuk bergabung Kemungkinan mereka bahkan bisa menyaingi ahli tahap kematian mendalam muka Namun, mereka semua benar-benar dibunuh oleh Lindong Yang hanya pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna apa saja teknik mengerikan yang dia gunakan, kita harus menghindari memprovokasi Lindung di masa depan. Liu yang Suan berkata dengan lembut, pria parubaya itu mengangguk dengan susah payah, mengingat kekuatan pertempuran yang Lindung perlihatkan. Bahkan beberapa ahli generasi yang lebih tua akan mengalami kesulitan untuk mencocokkannya, kemungkinan dengan kemampuannya. Dia adalah makhluk seperti iblis yang pasti bisa menyamai atau bahkan melampaui sepuluh individu teratas dalam daftar Ruki Chaotic Dimensi. Jika tidak mungkin untuk menghilangkan seseorang dengan potensi seperti itu, menjadikannya sebagai kenalan kamu jelas lebih baik daripada menjadikannya sebagai musuh kamu. Melayang di langit, Lindong melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, Burning Sky Cauldron berubah menjadi cahaya merah terang dan bergegas ke tubuhnya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak ahli di Sky Lightning Island. Para ahli itu tidak berani bertukar pandang dengannya di depan matanya yang tenang. Semua mata mereka berkedip saat mereka buru-buru membuang muka. Semua orang, apakah masih ada orang lain yang ingin bertarung dengan aku? Lindong tertawa sambil bertanya dengan tenang. Beberapa ahli tertawa datar setelah mendengar ini. Keserakahan di mata mereka dengan bijak ditekan oleh mereka. Setelah menyaksikan teknik mengejutkan yang ditunjukkan Lindong, mereka dengan jelas memahami bahwa pemuda di depan mereka, yang mereka pikir bisa mereka tangani dengan mudah, adalah seseorang yang jauh di luar kendali mereka. Lindong perlahan menurunkan tangannya setelah menyaksikan skenario ini. Sepertinya pencegahan yang dia buat sebelumnya sudah cukup. Ini yang dia inginkan. Kalau tidak, Bahkan dirinya saat ini hanya bisa mundur dan bersembunyi ketika berhadapan dengan begitu banyak lawan. Haha, <tuh> kakak Lindung benar-benar mengejutkan. Jika Aula Langit Misterius kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun sebelumnya, aku harap kamu akan memaafkan kami. Lark seperti tawa lembut yang indah menyebar dari bawah. Setelah itu, Liu Xiangshuan memimpin sekelompok orang dari Aula Langit Misterius dan naik ke udara. Dia tersenyum dan berbicara dengan manis ke arah Lindong. Liu Xiangxuan memiliki penampilan yang sangat cantik dan kerutan serta senyumnya memiliki godaan yang mengejutkan. Bersamaan dengan senyumnya, kemungkinan kemarahan besar apapun dalam hati pria akan menghilang dengan tenang. Lindong melirik Liu Xiangxuan. Jantungnya berdetak kencang karena kecantikannya. Segera, dia berbicara dengan senyum tipis. Mengapa Nona Liu berkata begitu? Aku bukan orang yang berpikiran sempit. Semua insiden sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Tidak apa-apa sekarang karena mereka sudah terselesaikan." Petik 2. Meskipun penampilan Liu Xiangsuan cukup luar biasa, itu masih tidak cukup untuk mempengaruhi karakter tegas Lindong. Namun, Lindong tidak ingin menyinggung faksi besar seperti Balai Langit Misterius. Karena itu, dia secara alami senang mengubur dendam mereka dengan senyum. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dalam dengan mereka. Liu Suan adalah orang yang sangat sensitif dan dia bisa mendeteksi nada acuh tak acuh lindong. Dia dengan cepat menyadari bahwa tindakan sebelumnya telah meninggalkan kesan buruk dan sepertinya agak sulit bagi mereka untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Dia merasa agak tak berdaya menghadapi ini. Namun, sebagai seorang wanita yang diplomatis dan cerdas, dia secara alami tidak menginginkan hubungan yang buruk di antara mereka. Karena itu, dia dengan cepat tertawa dan berkata, kekuatan saudara Lindung telah melonjak. Kamu mungkin bisa masuk ke peringkat 10 besar pada daftar Ruki Chaotic Dimensi. Sangat mungkin bahwa kamu akan mencapai hasil yang solid jika kamu bergabung dengan kompetisi kilat yang diadakan oleh Flame Divine Hall. Petik 2, Flame Divine Hall, Kompetisi Kilat. Mata Lindong menyipit setelah mendengar dua istilah ini. Haha, ini adalah kompetisi seni bela diri akbar yang diselenggarakan oleh Flem Divine Hall. Ini telah menyebabkan keributan besar di Chaotic dimensi. Dikabarkan bahwa sang juara akan bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderball. Lindong mengerutkan kening. Dia ingat apa yang disebutkan Moluo saat itu dan tiba-tiba menjadi pemahaman. Ini kemungkinan bagian dari rencana yang terakhir. Ada pun yang disebut simbol ancaman Thunderbolt. Lindong secara alami tahu bahwa itu adalah palsu yang dibuat dari kekuatan esensi simbol ancaman Thunderbolt. Bagaimanapun, simbol ancaman Thunderbolt yang asli diam-diam duduk di dalam tubuhnya. Jika saudara Lindong tertarik, kamu dapat pergi ke sana dan bergabung dengan kesenangan itu. Dikabarkan bahwa 10 individu teratas dalam daftar pemula Chaotic dimensi semuanya menuju ke sana untuk kompetisi ini. Mungkin akan ada pertarungan hebat yang akan mengguncang seluruh Chaotic dimensi. Aku akan pergi dan melihat apakah aku punya waktu. Lindong mengangguk dengan sikap acuh tak acuh. Lius yang suan tahu bahwa dia seharusnya tidak terus berbicara dengan Lindong lama setelah menyaksikan sikap acuh tak acuhnya. Dia terus mengobrol dengannya beberapa saat sebelum membawa orang-orangnya pergi." Para ahli lain di Pulau Petir Langit juga meninggalkan satu demi satu setelah mereka melakukannya. Saat Lindong mengamati kerumunan perlahan meninggalkan Sky Lightning Island yang berisik, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Masalah di sini akhirnya telah ditangani. Kakak Lindong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mulingshan tersenyum. Lindong tersenyum dan menarik kuncir gadis kecil yang lucu itu. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit selatan. Mata hitamnya yang gelap memiliki kilat yang menerangi mereka untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dia menyadari rencana Moluo. Oleh karena itu, ia tahu bahwa selanjutnya, wilayah Laut Api pasti akan menjadi wilayah yang paling menarik perhatian di seluruh wilayah Lautan Keos. Berita tentang simbol leluhur Thunderbolt pasti akan menarik semua jenis orang. Tidak hanya berbagai ahli akan bergegas, tetapi juga Yimo yang tersembunyi di dunia ini. Bagaimanapun juga, untuk acara yang begitu besar,